pagi, Teruna. Ayo, kita bangun sama-sama. Kita duduk, kita mau siapkan alkitab kita untuk saat teduh bersama. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan alkitabnya yang terambil dari 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai 14. Oke, setelah alkitab terbuka, mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus untuk memulai saat teduh kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Bapak kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk Bersatu ya Bapak, kiranya firman akan kami baca ini boleh kami mengerti dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Allah dan nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin Adik-adik, 1 Yohanes 3 ayat 11-14 yang berbunyi Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya?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 di zaman sekarang, banyak orang yang menjadi kecewa terhadap agama. Bahkan, ada yang menjadi ateis lantaran melihat kemunafikan merajalela. Banyak orang beragama melakukan kejahatan adik-adik. Sedihnya lagi, ada kejahatan atas nama dan dimotivasi oleh ajaran agama. Bagaimana dengan kita? Apakah melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari, orang lain mengenal kita sebagai anak-anak Allah yang tulus mengasihi? Firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14 mau mengajarkan kita bahwa bukti dari orang-orang Kristen yang telah dibenarkan adalah mereka berbuat kasih sesuai teladan Kristus kepada sesama. adik-adik. kebenaran firman bukan menjadi sekedar teori kebaikan buat mereka. Orang lain akan percaya kepada kebenaran firman bahwa Allah adalah kasih ketika itu terbukti melalui perbuatan mereka yang mengasihi secara nyata dan tulus. Kasih yang sejati adalah yang diteladankan dan bersumber dari Yesus Kristus. Sobat teruna, mari kita saling mengasihi sebagaimana firman Allah hari ini. Namun, jangan terkecoh oleh perbuatan-perbuatan baik yang katanya bersumber dan didorong oleh ajaran agama, tetapi tidak menunjukkan kasih yang sejati. Ajaran Iman Kristen ibarat mikroskop rohani adik-adik, yang mau membantu kita untuk melihat motivasi yang tidak kelihatan di balik perbuatan-perbuatan baik itu, apakah perbuatan baik itu dilakukan dalam kebenaran dan ketulusan? Melakukan perbuatan baik demi mendapatkan sesuatu bukanlah kasih yang tulus, melainkan pamrih, mengharapkan balasan atau jasa. Melakukan perbuatan baik atas dasar ketulusan dan kebenaran sebagaimana rasa bersyukur adalah kasih yang benar. Itulah kasih yang sejati yang diteladankan Yesus Kristus. Pasti Kristus harus diterapkan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah Demikian renungan kita pada pagi hari ini Untuk menutup firman kita dan satu tubuh kita Mari kita berdoa, kita berdoa Tuhan terima kasih atas firmanmu ini Bapak yang mengajarkan kami pada pagi hari ini Bahwa kami harus saling mengasihi sesama kami Tanpa memandang bulu ataupun memandang apapun itu yang membedakan kita ya Bapak Tuhan sekarang kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini hingga pada malam hari nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu aja satu detik kita pada hari ini. Selamat menjalani hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.